kembali lagi di Ark Survival Indonesia bersama hey, Kiman dan disana. jika di sini jika sedang menganu lebah iya yeah. <laughs> <Takut, takut. laughs> <Takut. laughs> menyerang lebah sarangnya dasguy cool. bedoy hari ini kami sudah ah! <laughs> matiem <laughs> Oke, okay, guys, kembali lagi malam di sini ya. Kembali lagi, kayunya uh, hidupin dulu. Nah, biar terang dah, itu udah terang uh, sebelum itu, guys. Gua mau bikin ini loh, argen saddle Nah, ini kan sudah hidup, argen saddle Kita buka mana ya? Ya. Human hair nih untuk apa? Itu rambut kepala. Oh, dapat madu nah. nah. Aduh, fibernya kurang lah 10 lagi. Fiber di mana Fiber kah? Konek. Oh, ada mod. Ya coba kan? 10 aja lagi. Sip, dah. Oke langsung kita bikin schedule, soalnya ada elang guys di sana sangat gede sekali elangnya. Langsung kita coba timing habis ini. Di situ kami mau bikin yang namanya senjata primitif, firearms ini dia, Supaya long neck rifle. Memerlukan 95 metal gas. Oke, okay, here we go. Satu aja lu bikin dulu. <laughs> Oke, okay, pelurunya udah ada. Langsung diambil. Coba set. Ini kapak diperbaiki juga. Kapak diperbaikin dulu. Ntar. Oke, okay, senjatanya sudah siap. Sip. Oke, okay, nomor lima. Oke, okay. oh iya, lu biasanya misalkan itu uh, apa panahnya yang beracun itu di drag dulu ke ininya crossbow biar kepakai peluru itu. Nah, gitu, kalau nggak pakai peluru biasa, gue tembak kalau <laughs> instan nih. Gelap-gelap, bentar guys, kita tunggu siang dulu, baru berangkat sana sendirah kayu kah? nah biar terang aja udah depan ini jadi mau sekali lu tembak lah biar hasil kagak oke okay. wah, karo kalau diambil lagi dulu? ini nyanah pelurunya masa karo kalau diambil? Mana pelurunya? nih nancep, nah, tempat tuh kada ada. Oke, okay, guys, kami sudah teleport ke sini ya. Teleport ke pegunungan biar bisa, bisa, biar bisa drop dulu baju-bajuan saya. Sini ada di kotaknya, nah, sayang kalau hilang. Nggak. Oke udah bikin baju juga tadi dari citin ya Nicey Baju full Chitin jadi bajunya bentuk kulit galbo Dan juga kami di sini bakal taming nanti Oh iya Saya lupa Berarti ini Ada salah satu yang naik dulu <tuh> Gimana lah Oh berarti lu yang lari nih gimana ya, aku lari ya lu yang lari Nek nih burung. berarti iya soalnya aku gampang mengikutinya uh, oke okay. di situ kita persiapkan lagi bawa makanan gue ngirim makanan saddle masih dibawa kan sip masih masih makanan ga uh, makanan udah oke okay. kita udah siap ini gitu. buat temingnya nih jam berapa nih jam, oh tengah hari Kok? Gak ada matahari gitu loh Oh, pendinginan malahan Dingin Brr. Makanya dingin Emang dingin ini berapa derajat? 9 derajat Gimana gak dingin gitu kan? sembilan 9 derajat celcius Oke, okay, wake nya saya naikkan nih Terang banget nggak salah di wilayah sini nih udah terbang Oke. Okay, iya sudah. tapi aku tertarik-tarik juga tapi hati-hati tertariknya jatuh ke jurang makanya Nggak juga nih Nggak oh, arahnya nggak jatuh ini arahnya malah naik jadi aman juga. nah sekitar sini tadi kalau nggak salah Senjatanya udah siap tadi, udah dibikin gitu kan? Jadi tinggal... Nah, kemana kamu? Ini dia, ini di sini. Lu di mana? Masih jauh deh. kah? Oke, okay. disiapkan lu senjata. Oke. Okay. Tentungan ada, sip, ini dia nih, yang terjebak nih pasti dulu nih, pasti dapat nih yang terjebak nih. Entah gimana, cuman kita lihat dulu di sini, ini ada yang lagi nganggur nih, ada yang nyerang. Aku Cik. terjebak nas. Oke, kita nunggu jika tolong tembak nih ya, ini momen sih, tembak deh dia. Tanah, tanah Saya coba bius dulu. Oke, sudah dibius. Masih menyerang nah. bung Harusnya anda tergius woy Aduh nyerang semua lagi Kena lagi Kena Aduh gimana sih tadi Kena lagi Eh Kena lagi Aduh Kapan kena Kena lagi lo kok enggak? tiga peluru udah bui, aduh nggak pernah lagi, trilot trilot trilot, ini mana sih tadi? Nah, mantap. Terbius dah, mantap. Satu terbius. Sip. Level 21 yang satunya level berapa? Level 10 dah, lu jauh-jauh. Yang level 10 skip. Nih, gua parangin aja lu lah. Sekalian berburu metal. Yoi, bentar nih harus dikasihin. Kayaknya daging sih, ya. Oke, bentar. Kita kasih daging dulu, akses inventory kita kasih biji-bijian dan juga daging nih, guys. Kita split dulu. Nah, oke, timing mau persen. Sisanya kayaknya sur timing juga deh. Nah, situ terlalu tinggi nih. Iya, lumayan sulit. Oke, ini udah menjauh Sudah satu, harusnya diatur nih, dia nih. Lo enggak Lari dia dong Peluru nih sulit bikinnya burung Mana dia tuh Oke lu aja lagi kah Hmm kenal lo, Berarti tirek ini harus Bisa 10 peluru Burung ini aja Ini dua ada 3 Tiga ya. peluru dia, baru pingsan Oke, okay, bagi dua dulu Sip, daging kan? Ih bukan, biji-bijian loh Simpan dulu senjatanya Makanya yang ngebaknya tuh, kecuali tiga kita bikin Daging kah? Uh, daging, Apa enggak, enggak. biji-bijian nah. biji Oh lebar dua ini Ini lebar dua satu nih nah, ini lebih dua satu biar aja tuh buat bawa-bawa barang lah setidaknya yang di batu ini lu hancurin, gua yang nembak batunya hancurin makan, nah. makan biji kayaknya apa? makan biji, eh, ya makan buah-buah biji nah, jika udah baju iron ya guys e tuh, <laughs> mengkilatos tiga hit, aduh rilat nggak lama, empat hit, aduh anjir lari dong, eh peluruku, mananya lari, ke atas, aduh nggak bisa lagi nah, aduh jangan jatuh, nah, udah lah. <laughs> satu, eh udahlah. satu ya dulu kin, dua, eh. tiga biji Mas tadi, sekarang kepitingnya ke nih bilang kayak ini nih Iya sih, nah nih dia nih, duh jarak jauh enggak mempan sih ini, kayaknya pelurunya udah lah melengkung ya. Iya, tuh, tuh, tuh, tuh, nukik dia, nukik, nukik kejar, kejar, kejar, kejar bos. Sehit lagi nih, eh kok hijau? Eh enggak bener nih, ayolah lu pakai anu kah ya coba dong cobalah lah iya lebih enak bikin itu hei <laughs> lurus lurus lurus Lurin lurus <laughs> itu yang anaknya nah, hijau kan pelurnya iya sayang luna Mana dia ya, turun turun turun hmm. aduh anjir sulitnya naiknya Aduh peter harusnya disuruh ngikut nih Udah lah saya nyerah Takut gak bisa balik Gak bisa jauh sekali dia Oke okay deh biarin Cari yang lain aja ini mm -mm. itu dulu diurusin satu dulu Yang pasti dulu Yang ini yang uh, bisa bawa-bawa barangnya nih Yang satu nih Iya oh, timingnya jalan nih Buat bawa ini metal mayan, banyak burung 10 sepuluh iya, ekor lah, burung, nah siapa ngasih nama lu kah? Iya, <laughs> oke, okay. coba sedelnya pasang tuh dulu, rada lama nih soalnya levelnya lebih tinggi, mungkin nih, ya. cepet nggak coba? Nah, ya. naikin, oke, okay. here we go. Wih, gila. cepet tawih, ya, cuy. Oh, stamina-nya, stamina-nya lebih kuat buat di-save. Oh, mantap. Iya. Uih. Hey, hey. Berarti pakai peter eh bawa-bawa ini aja. Dia polong jika, weh. Klik. Berarti kalau kita mau balik bolak-balik pakai ini, burungnya. Iya, makanya. Peter yang disuruh membawa. Wow, saya melihat. Cari lagi batu-batuan, Bung. Ulangnya. Oh, yang satu ini belum aktif kah? Belum lagi. Hmm. Hmm. Hmm. Simet metal. Kenapa Mant dia polongin kalau following, following gua? Lu perkudu dulu sih, Om. Oh, yeah. oh ini dikit lagi nih Akhirnya guys dapat burung yang Sesuai Terbangnya lama ini Di shiftnya enak gitu loh Ya emang spesialis burung gitu loh Berarti uh, Wakenya banyak 400 Bah the best cuy Stamina Staminanya 400 Berarti Yang dinaikin Mana nih? Apa namanya ini Serah serah serah Argen, sesuai namanya. Kelinanya iya dah mungkin. Wuih, nuh bikin lagi berarti kita sadelnya nih satu. Iya. Ntar itu ah jatuh buset lu. Jig jangan follow Jig. Ah? Jangan follow, jangan follow, jangan follow lu. udah tuh. Yang polo ini aja nih. Nah, iya dah, ya. jangan disiul Ini ngikut. <laughs> Diklik klik u aja. Nanti kumpul ya. Hah. Kok bisa bikin-bikin di sini? Iya, aneh. Lah. Burungnya hebat, multitas Di badannya bisa. Uh, berarti Taisnity ambil saddle Pasang hey. di sini saddle-nya. You follow me. full, cuy. Gila, gila. Pas banget bajunya gue, nah. Bajunya sama matching warna biru. Eh. <laughs> aku musif berarti lajuan, laju ini masih oh laju itu kan masih